Pesannya B, pesannya B, B, gigi, ah, sudah, hebat, hebat, hebat, hebat, hebat, hebat, hebat, hebat, hebat, hebat, hebat, hebat, da da, da. Stand by rolling action Mauang kedua Wubi dari dulu di tadi dulu Yaaah Oh, <tuk> apa <tangan> oh, yang sampai sampai ujung-ujung nih nih pak Halo guys Pakai caci Halo guys Oke, okay. good job <laughs> Dede, Dede. Hei, hei. Hei. Aku mau tidur dulu ya, guys. Gantok aku. Oh. mana guys. Ya? Oh, uh, uh, uh, Ayo, datang, Ayah, berta, eh. Ayah, nah, Ini oke? Okay? sebentar lagi ya, oke oke belum sama jadi akan nanti Gak, <tuk> <tuk> <tuk> Bagaimana komentar anda pak? Sangat-sangat memuaskan Biar sedikit Berang, iku, iku. Anda, kumpang, Q. <tuk> Moy sehat moy, ya, <tuk> unik unik. Aji. Mapi a. Mapi <tuk> a. Woy, a. Nia. Jam Jam waktu saya orang di aku, terima Ayo, ayo, Terima Nangung Suadeika umiyo di kampung Di musik ati tari kentang tentu ai melayu Dambus aliyun wai Tarik ke didik.